Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, gue lagi mampir di Studio Orion di daerah CBD jadi lagi mau numpang, apa namanya, mixing mastering. Tapi, harganya tetap di si Bali, ya. Kita lihat bocahnya, kayak ngapain. Assalamualaikum. Bapak nah nah, ini. banget ta kawan gitu orang. sih? Dia sering lewat situ, tapi jajan nee, dia orangnya. Acusukinin aja nah, gue, nah, gitu. Oh, don't don't gue, nih. Nih, maka makan-makanan tradisional aja kalau mau bawa kita ya. Iya lah, terus pas yang kopinya udah pas ya. Cakup banget nih, ya, Iqbal, memang <laughs> deh. Oh, Emangnya mau tahu tuh. Gomelong, nih, gomelong ketan. Gumblong. Nggak ada di tempat lo, ada di sini doang. Gak ada mancubu ya? di perut Iqbal. Oke. Okay. Nih, jadi si Iqbal hari ini tugasnya dia tuh mau mixing mastering. ya karena sebenarnya kita uh, misi-misinya sering ada di GoBlocks record juga atau di Raos, cuman ini buat kebutuhan beda, ini buat TV. bukan pria panggil. nah ini cowok panggilan itu nih, cowok panggilan, doh kan. ini sebenarnya banci cuma berkumis. <laughs> tomboy loh, Nih beda yang tomboy. oke, ini kita ada di Orion ya. asik juga di sini suasana. Nih, bal kan gue lagi makan, nah, iya, lagi lagi makan. <laughs> kan gue capek begini <laughs> ya. <laughs> gue kita mau lah nah ini orang lama sebenarnya itu ini ya. <coughs> Nama ini namanya gue ah. subscribe guys gak perlu kita udah banyak subscribe kita tenang aja <laughs> udah, gue udah, hey, udah langsung blokir aja Oh langsung blokir aja jadi, kalau itu pun kita itu lah bukan <laughs> Orphal lagi ya kan? itu kan orang-orang jadi dulu buka aslinya ya Bang Dene Cirebon Radio ya? Yeah. Uh, iya ini, nah ini. ini orang ini ini orang ini nah ini temen. dia Tio. deh nah, ini cowok tomboy dong <tuk> namanya si Abeng <laughs> cowok tomboy ya? cowok tomboy <tuk> ini so saya cari nanti gue share share ya ini studio kayak gimana mudah-mudahan deh si kira kumis bisa lah jersain PC dan misinya ya. Terus tugas lu Bang. tugas coba coba ngedesain nama video. Ya, nanti di audio. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya yes, sip. Sip. Makanya gua urusan kuping lah. Nah, di kuping. Makanya dia kalau ngomong ngejar jauh nih, Madi udah hahaha. ha Bayangkan misi master yang di kuping nih. Dah, aku mau ngopi ya. Kita pesen. Kita lihat dalam-dalamin kayak gimana ya. Terus perangkatnya apa aja dipakai di sini ya. Oke, canggih lah.